Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers serta Leslar Lovers dimanapun Anda berada Selamat pagi, kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik kabar bahagia dari idola kita Leslar tentunya menemani santai pagi kalian saat ini Bang Bina akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik dari idola kita Lesti dan Bilar ke kabar pertama persahabatnya kita awali saat momen live di Instagramnya bagus, ada papa Bilar juga yang bersahabat ya Banyak sekali bocoran tentang program idola kesayangan kita di TV nih bersahabat ya Salah satunya ada pertanyaan nih, setuju nggak nih kalau ntar di Dangdut Akademi 5 Lesti Juri dan Bilar yang nge-host Wah, pastinya setuju banget warga Konoha Karena paket komplit, mudah-mudahan saja ada kejutan dan kabar gembira Yang kita dapatkan dari idola kesayangan dan indosiar Apalagi persahabat ya, Papa Bilar pun itu menyampaikan bahwa Papa Bilar pengen banget juga nih akan hadir di acara tasbih lagi persahabat ya Doakan saja yang terbaik Semoga niat dan keinginannya dikabulkan Semoga setiap hari bisa syuting tasbih lagi persahabat ya, kita kangen banget ya setiap pagi melihat idola kesayangan kita di televisi, momen ini pun diunggah kembali oleh aku Leslar Al-Fatih Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Insya Allah doain ada program bareng Lagi di DA5 dan Tasbih Biar kita bisa nontonin mereka lagi tiap hari di TV Ya, walaupun sekarang lebih fokus bisnis Tapi karena asal-muasal dari dunia entertain Jadi tetap kalau bisa jalan dua-duanya Wow, syolah banget ya kita aminkan Kita support dan doakan Mudah-mudahan Benar ada kabar gembira Yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan kita simak para sahabat dari akun Yen underscore mengatakan di kalimat komentar, Amin semoga sukses yang sedang dijalanin. Yes banget kalau bisa jalan dua-duanya, kenapa enggak? Katanya ternyata Les dan Lar sama-sama lahir dan besar di entertain. Kita doakan saja nih persahabat ya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa setiap hari tampil di layar TV. Kemudian disimak juga persahabat ya, vitamin bahagia pun kita dapatkan Papa Bilar nyusul Bunda Lesti Yang sedang bertemu dengan Kak Kiki Zulkarnain Wow, ini kejutan lagi yang kita dapatkan persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan project besar dari anTV juga akan kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Ini cute banget ya, idola kesayangan kita memang selalu the best, selalu bikin bangga ya Masya Allah banget ya, momen ini pun diunggah kembali oleh akun Les Larsi. Banyak tanggapan komentar dan respon juga diberikan di postingan ini. Kita lihat persahabatnya dari akun Instagram Sase5022 mengatakan, Berarti Dede ada kerjaan di Antv kali kan sama Kak Rivi katanya tuh. Kita lihat di jawaban komentar dari akun Alfian Anaskor ini mengatakan, Amin, semoga aja. Biasanya kalau ada proyek kerja, Kak Rivi ikut karena yang handle kan dia, katanya tuh. Kita lihat juga persahabat ya, jawaban komentar dari akun Hafiz Rega mengatakan, di live-nya Bagas, Bang Bi ngomong, kalau Bunda Les lagi ada syuting, Bang Bi sekarang nyusul Abang L kalau nggak salah, katanya tuh. Tuh persahabat ya, sepertinya memang Bunda sih ada kerja bareng juga di Antv. Kita lihat juga di kalimat komentar Alfian Rini. Oh gitu, Alhamdulillah ya. Ada proyek sama Ibu Kiki. Pantesan karifi ikut biasanya kalau soal kerjaan Kak Rifi didampingin, katanya tuh. Mudah-mudahan persahabat ya. Ada kejutan dan kabar gembira juga yang kita dapatkan dari Leslar bersama Antv. Kemudian Kemudian persahabat disimbang juga. Vitamin nambah tentunya bikin semangat Ibu naik saat abang Fatih nongol digendong oleh Kiki persahabatnya masya Allah ketawanya juga bikin happy banget ya alhamdulillah akhirnya penyemangat muncul juga di tengah malam di persahabat ya pasti tidur kalian semuanya nyenyak banget ya karena vitamin bahagia sudah disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar kita lihat juga persahabat ya, paket lengkap nih Dari idola kesenangan kita akhirnya Lengkap juga ya setelah menunggu seharian full kemarin ya Masya Allah, Abang Fatih selalu bikin salpop banget ya Apalagi dengan model rambutnya begitu, luar biasa Pokoknya nambah ganteng, nambah pintar, dan makin saleh, amin Momen ini diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Bilar ya Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Akhirnya lengkap juga setelah nunggu seharian, katanya tuh Masya Allah banget yang warga Konoha Akhirnya banjir vitamin di tengah malam Komentar pun banyak sekali diberikan oleh Leslo Lovers Kita lihat persahabat dari akun anisuryani.25 Masya Allah nunggu dua hari, min, mereka baru nongol, katanya tuh Ada juga persahabat di tanggapan lain dari akunnya yang anda mengatakan Gersang banget dari kemarin, akhirnya malam ini hujan katanya tuh, wow semalam hujan nih persahabat ya, banjir vitamin yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat perhatikan di kalimat komentar yang diberikan dari akun Harimini14. Masya Allah, akhirnya rinduku terobati deh lihat Leslar dan Abang En. Bisa tidurnya nyenyak katanya itu Masya Allah Akhirnya warga Konoha tidurnya nyenyak juga ya Mendapatkan asupan vitamin bahagia semalam Dari Lesti dan Bilar Abang Fatih dan Kiki Zulkarnain Berikutnya persahabat kita simak juga Ini ada momen spesial nih Saat sampai dari rumah ya Bapak Bilar emang kelakuannya bikin bengek banget Diomelin oleh Bunda Leslie baru tahu rasa nih persahabat ya Akhirnya kita mendapatkan rekan dari Lesti dan Rizky Bilar Papa Bilar sini menyampaikan ya saat melihat Abang Fatih tidur Papa Bilar mengatakan kayak bayi nggak berdosa ya kata Papa Bilar Langsung aja Bunda Lesti kejora tuh Ya emang nggak berdosa kata Bunda Lesti ya <tuh> Akhirnya diomelin juga tuh sama Bunda Lesti Papa Bilar ya ada aja kelakuannya Yang selalu bikin bengek, yang selalu bikin ketawa bahagia Dan kita lihat nih persahabat ada tanggapan dari akun Instagram Helena Yulia mengatakan syukurin papap dimalin Bunda katanya tuh tuh persahabat kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Mama Eva77 ada-ada aja si Osasma emang namanya bayi punya berdosa dibilang kayak tidak berdosa atau punya dosa ya ya why? katanya tuh <laughs> emang ada aja kelakuannya persahabat yang selalu bikin bengek berikutnya persahabat kita lihatnya di tiktoknya papa bilar ada postingan terbaru nih Yuk, sama-sama kita support juga nih TikToknya Papa Bilar, video momen di Bandung nih, diunggah oleh Papa Bilar ya. Semoga dukungan semakin banyak, support juga semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Selanjutnya, persahabat, kita lihat juga kabar gembira semalam kita dapatkan dari TV Trends, Alhamdulillah. Lesti Rizky Bilar menjadi pemenang kapal paling nge-trans ya, versi in the TV Trans. Kita bangga, Alhamdulillah terbukti kekompakan dari nilai lovers semakin solid ya, mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Selamat berbahagia untuk warga Konoha, untuk merayakan kemenangan kapal paling nge yang tentunya disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Doakan juga para sahabat ya. Kapal Media of the 2022, semoga Bunda lesi juga mendapatkan prendikatnya persahabat ya sebagai Kapal Media of the 2022. Alhamdulillah. Posisi Bunda Lesti dan Papa Billar masih di puncak nih bersahabat ya. Yuk sama-sama kita dukung, sama-sama kita support. Mudah-mudahan kekembangan kita semakin solid dan semakin banyak dukungan yang diberikan untuk Lesti Rizki Bilar. Amin. Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana terus mantengin dan ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar.